Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Asyadu'ala ilaha illallah Asyadu'ala Muhammad dan wa amma ba'du. Jumpa kembali dengan Akidah Channel untuk Ikhwan Bila semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya robbal Alamin Untuk kali ini kita akan mengangkat Satu video dari si Penghujat Taibudin Ibrahim Yang akan Menceritakan Nah sebuah hoak yang selalu ditebarkan oleh si pengujat ini dimana si Udin ini selalu menyebarkan berita-berita hoak dan pastinya bertujuan untuk membuat gaduh kerukunan antara umat beragama membuat pecahnya anak-anak bangsa dengan narasi-narasi bahwa di Indonesia ini mulai berkembang rekrutmen-rekrutmen anggota-anggota dari kelompok-kelompok tertentu Nah di sini Sayudin Ibrahim ini berkesan bahwa di Indonesia ini akan ada sekelompok orang yang akan membuat sistem baru yaitu Khilafah nah kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya yang sudah merasakan damainya Indonesia tidak mau juga eh Merasakan sebuah kehancuran dari akibat narasi-narasi si Udin ini Tapi kita yakin Indonesia tetap akan damai bersatu Dan pastinya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan satu balasan untuk si penghujat ini Nah bagaimana video tersebut kita simak bersama-sama untuk kita komentari Semoga bermanfaat dari aqidah Channel Untuk Ikhwan Vila semuanya dan kita simak video berikut ini Ya Salam Saudara-saudara saya akan Mempraktekan Bagaimana merekrut Anggota baru Untuk menjadi Seorang Jemaat Khilafah Jemaat negara Islam Ataupun yang sedang ramai sekarang ini adalah eh, khilafatul muslimin. Nah di sini Syaibudin Ibrahim ini kalau mengatakan mau mempraktekkan, apakah dia pernah melakukan? Nah ini pertanyaan yang mungkin perlu dirunungkan untuk kita bersama. Dan dia bernarasi bahwa yang sedang ramai sekarang ini adalah khilafatul muslimin. Nah. Sedangkan kita hidup di Indonesia ini ya, eh, Mungkin ya ada oknum-oknum tertentu Yang agak ganjil dalam satu tin, bertindak Tapi pastinya kita percaya kepada penegak hukum Yang pasti juga akan bertindak Apabila oknum-oknum tersebut Bertentangan dengan aturan hukum Dimana si Udin ini berkesan akan menggambarkan sesuatu hal yang akan terjadi Nah kita sudah pasti tahu tujuan si Udin ini Menebar sebuah informasi yang tidak bisa dibuktikan Tetapi e, bertujuan untuk ya menginformasikan kepada orang-orang yang benar-benar belum mengerti Supaya terpengaruh dengan kata-kata si penghujat Taibudin Abraham ini dia pertama akan memperkenalkan dirinya dan dia rajin bertegur sapa dengan orang yang sedang mau direkrut oleh dia dan biasanya rekrutmen itu terjadi anak-anak muda ataupun orang yang masih muda untuk dijadikan anggota nah itu sasaran pertama sasaran yang kedua adalah teman dan keluarga Jadi kalau saya punya teman nah saya harus mencari teman saya itu ataupun keluarga saya Nah di sini <tuh> dia menggambarkan sesuatu hal yang apa ya eh, terjadi? Bahwa ada hubungan-hubungan tertentu Itu yang akan direkrut Jadi kalau perlu kita ketahui ya Untuk ikhwan vila semuanya Semua sebenarnya tergantung kepada diri masing-masing Apakah kita bisa punya prinsip Apakah kita sudah teguh iman Atau kita sudah uh, mengetahui tentang apa yang dikatakan si Udin ini Nah di sini sangat jelas sekali, ya. Indonesia ini, apapun yang terjadi, tetap berdasarkan Pancasila, mau ada yang merekrut atau ini itu adalah oknum-oknum. Jadi, kalaupun ada yang merekrut hal-hal tersebut, ya mungkin ada oknum tersebut, tetapi, ya, tetapi apapun itu, ya, tidak. Seperti yang dikatakan si Udin ini yang katanya sedang ramai, sedang ramai di mana sedang ramai, nggak ada itu nggak ada itu, sedang ramai itu nggak ada. Nah di sinilah si Udin uh, membesar besarkan sesuatu hal yang sebenarnya ya, yang sebenarnya itu hanya angan angan di dalam pikiran si Udin bahwa dia ketakutan, ketakutan dengan sesuatu diungkapkan oleh si Udin ini bahwa nanti akan terjadi seperti ini. Itu khayalan si Udin diungkapkan, seperti ini, seperti ini. Tebak jenggo dari si Udin ini, nanti negara Indonesia akan seperti ini. Nah, tetapi sangat apa ya? Sangat miris sekali kalau si Udin selalu setiap saat, setiap hari itu menarasikan seperti itu. Nah, yang kita takutkan adalah saudara-saudara kita yang masih belum mengerti, masih awam tentang informasi, sekali mendengar hal seperti ini Eh, sangat apa ya Ketakutan sekali Nah ini Padahal nggak terjadi apa-apa Tapi Dengan informasi si Udin ini Sangat berbahaya Kedepannya akan seperti ini Dan gambaran-gambaran seperti apa pentingnya sebenarnya ya Dalam segi dia Pelayanan Nah ini Hal-hal yang sangat miris ya Menunjukkan kalau dia ini ketakutan dengan sendirinya padahal tidak terjadi apa-apa. Narasinya seperti itu, Iwan Vila semuanya. Yang akan dihindari oleh mereka adalah, Dia tanya saya, apakah ada saudaramu yang polisi? Atau saudaramu yang angkatan darat, tentara? itu Uh, kalau saya bilang, iya ada, uh, se sejauh mana, sering ketemu, satu kota, dan sebagainya. Uh, untuk memastikan bahwa orang yang sedang di target ini mempunyai keluarga yang dekat. Kalau dia punya kakak atau adik yang polisi, ataupun tentara maka sudah pasti itu akan dihindari tidak akan dilanjutkan ajakannya itu uh, Ikhwan bilang semuanya ya cerita-cerita uh, seperti ini nih ya memang ya fenomena di masyarakat tuh apa saja fenomena itu ada ada terjadi. Tetapi tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau memang si Udin melihat fakta seperti ini. nggak perlu repot. Kalau memang dia punya bukti. Dan memang bisa menguatkan apa yang dikatakan dia. Tinggal melaporkan kepada siapa? Kepada penegak hukum. Kepada kepolisian. Karena apa ya? Perekrutan-perekrutan anggota. Satu kumpulan yang tidak memiliki izin di Indonesia ini dan terlarang pastinya akan ditindak tegas oleh penegak hukum. Nah kalau memang dia memiliki ya bukti yang nyata dan bisa menguatkan atas ucapannya ini, kenapa tidak dilaporkan? Nah begitu. Jadi kalau ada orang ya mengajak mendekati uh, itu, apakah selalu untuk merekrut seperti itu? Nah di sinilah. Memang kita umat muslim itu selalu harus waspada, berhati-hati. Tetapi bukan berarti eh, kehati-hatian itu selalu berburuk sangka, bukan. Nah, di sini kelihatan sekali si Udin ini selalu berburuk sangka bahwa orang mengajak ini akan direkrut seperti ini, ngajak seperti rekrut seperti ini. Muslim pun, Islam pun kalau melanggar hukum dan melakukan perekrutan Satu kelompok yang mengancam Ketentraman, keamanan negara Republik Indonesia Itu tetap akan ditindak secara hukum Walaupun itu dari Islam Yang di Indonesia ini adalah mayoritas Jadi apapun itu Indonesia ini Sudah, ya, sudah komplit lah Penegak hukum sudah ada, yang pastinya kalau ada hal yang seperti itu tinggal melaporkan nggak perlu keluar-keluar Sepintar-pintarnya kamu, Din, dalam sisi keamanan negara Ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin merongrong suatu negara Atau memiliki rencana untuk merubah dasar negara untuk merubah yang sudah baku di negara Republik Indonesia ini, biarpun itu dari Islam yang mayoritas itu tetap ditindak tegas karena itu sudah melanggar hukum. Jadi uh, yang keluarga dekat yang terutama, kalau masih jauh mungkin masih ponakan uh, masih dipertimbangkan sejauh mana kedekatannya sering ke rumahnya atau senang sama dia atau ada kebencian kalau ada kebencian oke okay, bisa di bisa dibawa nah itu, itu memastikan orang yang mau direkrut jadi Iwan bilang semuanya ya saudara saudaraku semuanya yang mungkin Belum tahu Trik-trik Saibuddin Ibrahim ini Dalam menyebarkan berita-berita Supaya Masyarakat UMNI takut Dengan narasinya Tidak usah takut Tidak perlu khawatir Tidak perlu Percaya Ini hanya Efek dari ya, Dari kegalauan Si Udin yang notabene ya Sangat kelihatan sekali Sudin Se ini sebenarnya orangnya ingin dihormati Orangnya ingin dipakai Ingin dipercaya Ingin diagungkan Ingin disanjung-sanjung Tetapi tidak pernah ada yang memujinya Tidak ada yang pernah Menjadikan orang yang di depan Atau dijadikan orang yang memiliki wewenang tertentu Sehingga dia Uh, memiliki kegalauan Pada akhirnya Kacau ucapannya Karena apa? Angan-angan dia diucapkan seperti Hal yang sudah terjadi Dan marak di masyarakat Dia menebar suatu Hal yang uh, Bertujuan Untuk membuat masyarakat Umum ini ketakutan Seperti ini Besok akan terjadi seperti ini Terjadi seperti ini Terjadi seperti ini Dan marah di masyarakat seperti ini Bagi orang yang tidak mengerti akan ketakutan Tapi saya harap Ikhwan willah semuanya Saudara-saudara kau semuanya nggak perlu takut Kalau ada sesuatu hal Yang me memang Itu Melanggar hukum Tinggal melaporkan ke penegak hukum Gak usah repot-repot Kalau ada orang yang mengajak ke hal yang tidak benar Negatif Udah tinggal laporkan ke PRT Atau ke Aparah desa atau bahkan langsung ke kepolisian nggak usah takut Jadi kalau hal yang dikatakan si Udin ini Hal yang memang ditebarkan untuk membuat masyarakat umum itu ketakutan Jadi hal-hal seperti inilah yang setiap hari digaungkan oleh si Udin Untuk membuat gaduh negara kesatuan Republik Indonesia Yang sekarang ini sudah damai seperti ini Apa yang kita rasakan? Beda dengan yang dirasakan Udin Kita merasakan kedamaian Akan dirasakan Sebuah kegelisahan oleh si Udin Oleh si pengujat ini Jadi kedamaian si Udin Ini sangat berbeda Beda dengan kita Aman itu damai buat kita Si Udin itu gaduh itulah Damai buat si Udin Sangat kelihatan sekali Jadi dengan narasi-narasi Menebar-menebar hal yang tidak bisa dibuktikan Kalau memang dia punya bukti Tinggal laporkan Kenapa harus menggambarkan perekrutan-perekrutan ini khilafatul muslimin lagi kan lucu gitu yang arahnya nanti pasti begini suatu saat negara Indonesia ini akan dijadikan negara berarti khilafah seperti itu padahal nggak ada gitu tapi dia selalu berharap seperti itu supaya khalayak umum itu terngiang-ngiang di telinganya atas ucapan-ucapan dia Inilah tugas kita bersama-sama Ikhwan Villa semuanya ya. Kita luruskan, kita edukasi untuk Ikhwan Villa semuanya untuk saudara-saudara kita. Supaya saudara-saudara kita tidak terbawa dengan narasi-narasi Udin ini. Semoga Ikhwan Villa semuanya bisa memahami dan menyikapi dengan bijak apa yang dikatakan si Udin ini. Nah, barulah kemudian mengenal sekolahnya di mana, tinggal di mana, asli mana, dan sebagainya. Setelah memastikan itu, kemudian orang itu dibawa ke satu tempat, eh, sampai dia tertarik untuk belajar agama. Bukankah kita ini harus belajar sampai masuk liang kubur? itu Oh ya setuju. Bolehkah kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang Islam? Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, kalau sudah sampai kepada titik itu, maka e, dibawalah ke satu tempat. Satu tempat persembunyian, ataupun tempat yang ada, misalnya ini, maka disiapkanlah tempat kamar, e, dan... Biasanya ada papan tulis Nah disinilah Ikhwan Vila semuanya ya Narasi seperti ini Pada akhirnya yang dituju siapa? Islam Pertanyaannya Adakah Kristen itu yang tidak jahat? Adakah Kristen itu yang jahat? Di dalam kehidupan masyarakat luas Semuanya itu pasti ada Kristen ada yang jahat Dan ada yang tidak jahat Kristen ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Begitu juga di dalam Islam. Tetapi apapun itu yang ada di dalam Islam, Islam tidak mengajarkan hal yang tidak baik. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Kedamaian, saling menghormati. Nah, di sini ya, dia bernarasi bahwa diajak ke tempat ini dan sesuatu tempat yang tersembunyi nanti disediakan ini sediakan ini. Nah, tetapi ada narasi mengarah kepada Islam. Di sini menggiring opini bahwa Islam itu secara umum seperti itu padahal ya, memang si Udin lah padahal ya. Ini hal-hal yang kita katakan secara umum oleh umat muslim itu melanggar hukum juga Kalau memang dia merekrut gerakan-gerakan terlarang Merekrut anggota untuk dijadikan sebuah kelompok yang terlarang oleh negara Dan pastinya kalau terlarang itu melanggar hukum Dan pastinya juga akan ditindak oleh petugas dan penegak hukum Jadi kita pun muslim ya Tidak menginginkan juga hal tersebut Hal seperti itu Tapi ya kami umat muslim Tidak akan menggembur gemborkan Yang seperti dikatakan si Udin ini Karena apa? Di masyarakat itu fenomena-fenomena itu Pasti ada Tetapi bukan berarti harus digembur gemborkan seperti ini Kita percayakan kepada penegak hukum Kalau memang ada bukti Fakta yang ada Tinggal kita laporkan Tertulis di sana Pelayanan Untuk masyarakat Pelayan masyarakat Siapa itu? Pihak kepolisian enggak usah repot-repot Kalau memang kita mengetahui hal tersebut Nah selama ini tidak ada Kok si Udin mengatakan seperti itu Berarti apa? Ini hanya karangan si Udin Dan Sebuah Berita yang ditebarkan oleh si Udin Sebagai berita hoak, berita bohong Untuk menggiring opini publik Supaya masyarakat Indonesia ini ketakutan Dengan apa yang diajarkan ucapkan si Udin ini Terutama Kristen Ketakutan Yang mau mu'alaf Tidak jadi Nah seperti itu Jadi ikutan pilih semuanya ya itu tadi, sekelumit video nanti kita akan melanjutkan dengan season yang kedua, sebuah reaksi dimana si Udin ini uh, memberikan satu hal yang luar biasa. Luar biasanya, apa menggiring opini bahwa perekrutan itu nanti diajarkan seperti ini, diajar seperti ini, dan konteksnya itu tetap dalam hal yaitu menghujat Islam dan bernarasi sebuah kebencian. Demikian tadi Aqidah Channel hadir untuk ikhwan Villa semua, semoga bermanfaat. Dan tetap kita jaga kita tetap teguh dalam iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Tingkatkan iman dan taqwa kita dan akidah channel undur diri dulu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.